Alhamdulillah, Wassalamualaikum Warahmatullahi rasulillah Pemirsa, selamat datang kembali di channel Indra Permana Official. Pagi ini, saya dalam perjalanan menuju ke Desa Wajo yang terletak di Kabupaten Mentawah, Kecamatan Siantan. Jaraknya dari rumah saya sekitar 22 km. Saya diundang pasien yang memerlukan bantuan rupuk di sana bagi anda yang baru bergabung di channel ini saya ucapkan selamat datang dan bagi para subscriber yang masih setia menonton channel saya saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga channel ini senantiasa memberikan manfaat bagi anda semua Ya Assalamualaikum ya. Ah ibu ya. Maaf ya bu, baru bisa ke kesini ya, apa -apa. Karena eh. antrian pasien <laughs> tuh emang ramai kemarin ya, tuh ya. Ibu minta cepat saya gak bisa ya. Ibu paham. Ah saya tuh, mikirnya tuh Gang Amanah Gang. Yang saya ingat tuh, ah, iya. yang saya ingat tuh Gang Amanah ah, iya. Eh, terus saya baca lagi kan, Gang Hidayah iya. Yang mana Gang Hidayah? Nah, Cari, tak nampak, tak. Tak nampak. itulah, uh, pelangnya tuh di situ kan? Ah, iya. Di depan tuh, di kota, apa, Toko sebelah situ ah, iya. tuh Kalau Gang Amanah tuh kan ada pelangnya, ah, iya. Gang Amanah Berhenti dari saya di depan itu tuh, Pakita Ah iya Gang Hidayah nih di mana? Cari-cari <laughs> lagi Google kan. Oh, rupanya sebelahnya. Bu, ini boleh saya rekam enggak rukiahnya? Video. Boleh. Boleh. Tapi sama kan yang saya. Pasti, ya pastilah. Ya. Hmm. Di mana kita rukiah? Terasa, terasa lapak satu. Duduk kali ya. Duduk di situ tuh, Pak. Iyalah, saya siapkan anaknya rukiah. Nanti saya ribut cerita. Alhamdulillah, saya dah sampai, gak Ajak Ibu Undang saya, panggil <tuk> saya ke rumah. Walaupun <tuk> lama menanti, Ibu iya. berapa? Dua minggu, iya, tiga minggu? Dua, minggu, dua minggu, kan? Iya, dua minggu. Waktu Ibu daftar tuh, saya lagi di luar, nggak salah tuh. Hmm. Jakarta, Kak. Lupa saya. Hmm. Itulah antrian tuh emang banyak bu, pasien tuh Iya pak pasien tuh udah, udah di jadwal, ini nanti, nanti siang ada, nanti sore ada, besok lagi gitu udah udah di jadwal dah di jadwal. jadi kok pasien daftar tuh, kita ikutkan antrian iyalah nah, pak hmm. tahan saya ya, karena sibuk apa? iya yeah. pasti harus gitu, antri lah iya, yeah, antri nyampe <coughs> tang <coughs> jadi batuk gitu eh minum, minum, minum <coughs> Dia pula jadi batuk ni Batuk grogi ke Okay Minum Minum Minum Minum Minum Tak ada Nak atuk lagi Atuk Dahlah kalau gitu saya pamit boleh ke saya bawa air satu? Boleh, Pak. ah makasih saya pamit mudah-mudahan memang udah bersih badannya bu sehat selalu ndak ada gangguan lagi ya sakit medis pun mudah-mudahan sembuh juga ya. tak maaf kok ada hal-hal yang tidak berkenan maaf ya saya gurau-gurau kak. <laughs> dah, saya pulang. Ya. Assalamualaikum, boleh kan <gulangkan> di upload ke YouTube? Ya. Di blur nanti ya, tenang ya. ya kasih, dah, pulang sudah, sudah, sudah, Nanti sebentar, kita singgah ke masjid yang di sebelah sana. Nih, dekat dari sini. Saya lupa, masjid apa namanya? Masjid di Desa Wajo Hulu ini. Terus, nanti kita singgah sebentar ke puskesmas Wajo Hulu, tempat saya tugas dulu, ya. mersa sudah sampai di masjid Jamik Nurul Iman. Masjid Nurul Iman, Pak saya. Dulu saya sering salat di sini. Nah, ini sungai. Ini namanya Sungai Durian, ya. Ini Desa Sungai Durian. Nah, ke sana itu, itu Sungai Kapuas, misal. rumah Pak Haji Basri. Eh, Pak Haji Basri. Pak Haji siapa ya? deh Pak Haji Basri itu kepala desa dulu. Kepala desanya sini. Ini pagarnya udah dibesarkan, dikasih kanopi lagi dulu, belum ada nih. Ya, wabarakatuh. Lagi ada kegiatan konstruksi di dalam saya mau ngantar ini nih sendal buat wudhu. saya mau ngasih ini nih buat masjid. toiletnya dulu waktu saya masih di sini. Toiletnya di sini nih. Oh itu kayaknya buat ini ya buat Jamaah perempuan buat akhwat ini buat laki-laki wujud wudhu, pria, ini kayak hai, perlu hai, hai, hai, sini sini hai, hai, Okay. Kita lihat sebentar ke dalam. di rumah Wak Bagu Wak Bagu ini saya sendok tahu belum masih hidup apa enggak ya sekarang ya iya ini air pasang nih dari sungai Kapuas pasang Pak Wak Bagu saya dulu di sini kan Tahun 2013 2013 2014 udah lama banget sudah hampir 10 tahun yang lalu Oke. Pak Haji Hasan nah ah, baru ingat Pak Haji Hasan nah di depan sekarang kita menuju puskesmas wajo ulu singgah sebentar ya di jalan ini jalan masuk ke SD9 ya nah, ini SD9 Jungkat SD9 Kecamatan Jungkat SD Negeri 9 Kecamatan Jungkat ini Puskesmas uh, wajo hulu kita dari sampingnya di depannya di sana ini sampingnya ini rumah dinas ini dulu saya tinggal di sini nih. ini rumah dinas dokternya Sekarang kayaknya udah beralih fungsi ya Udah jadi ruangan Iya udah jadi ruangan Ini sekolah lagi libur Nah ini belakang ini oh, Ada motor, motor dinas Dulu waktu saya tinggal di sini Rumah ini eh, sorry, gedung itu itu rumah kosong dulunya rumah kosong sampai sana, rumah kosong satu dua tiga. Jadi, di samping rumah do, dinas dokter ini ada rumah kosong, itu rum, dulunya rumah dinas juga, cuman terbengkalai. Nah, ini dulunya kolam, sini kolam cukup seram juga sih. Dulu itu tinggal di sini, saya sendirian. Kalau udah malam ya saya sendirian, puskesmas kosong, rumah dinas ini di belakangnya saya tinggal sendiri di sini, tetangga di sana pada jauh nih ya. nah Ini kan ini sawah, nah, ini rumah penduduk sana, terus seberang jalan sana lagi. Nah, ini SD negeri sembilan. SD negeri sembilan. Saya ingat dulu waktu pagi ya, misalkan saya nyantai di depan tuh anak-anak SD kalau lewat tuh Dokter Indra, Dokter Indra ya. Mereka, saya cukup dikenal dulu di sini selama bertugas oleh warga desa. Oke, kita lanjutkan perjalanan, saya mau pulang sekarang ya. Saya sudah di Pontianak lagi sekarang Pemirsa, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya Semoga ada manfaat yang bisa diambil Bagi Anda yang Memerlukan bantuan rukis saya Silahkan registrasi melalui chat Ke nomor WhatsApp yang ada di atas sini Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Insyaallah Allah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh